Good morning, morning. Hai hey, guys Hi. BTS Hi. ketinggalan ya BTS? Eh, malam Hi. Terima kasih Hi. untuk teman-teman kru, -teman, Main Yang saya hormati dan saya cintai uh, Hari ini kita Mas Jo juga hmm. Mas Haji dan semuanya Iblis dalam kandungan hmm. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan hmm. Hmm. Hari ini kita mau memulai syuting kita yang pertama kita berharap semoga semuanya lancar dan kesehatan semuanya dan tidak ada halangan atau kekurangan apapun dan semuanya berjalan sesuai dengan ekspektasi atau mungkin bisa lebih dari ekspektasi kita. Amin <tuk> ya. kita ambil establish oke, okay. Standby Slate in, sound speed. 9, dan 83, shot 3, set, and action. Iblis adalah sesuatu yang selalu menggoda manusia menurut saya. Jadi, uh, kan ada iblis, ada setan ya sebenarnya. Tapi iblis ini adalah, menurut saya adalah sesuatu yang selalu akan ada. Dan dia selalu menggoda manusia untuk mengikuti jalan yang sesat. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini kita punya dua hubungan, vertikal dan horizontal. Vertikal, satu kepada Allah, horizontal kepada sesama manusia. Tapi, rupanya kita tidak hanya hidup dengan sesama manusia, kita berdampingan hidup dengan makhluk lain, yaitu tadi iblis. Yang pasti iblis itu bertujuan untuk merusak pikiran dan hati kita, menyebabkan kita untuk menghancurkan satu sama lain. Menyebabkan kita saling menumpahkan darah dan Iblis juga mempermudah kita. Film horor itu ya menurut saya tuh punya uh, magnet sendiri sih khususnya buat penonton Indonesia. Karena mau bagaimanapun uh, film horor itu masih tetap menjadi salah satu tontonan untuk orang pergi ke bioskop gitu. Bukan satu yang jenji papogi sih sebenarnya film horor, tapi di film horor sendiri ternyata. Buat saya itu punya tantangan tersendiri. Apalagi untuk di Hype Entertainment ini adalah film pertama saya memproduksi sebuah film horror. Dan ternyata memproduksi film horror itu juga mengasikan tantangannya sangat-sangat-sangat penuh tantangan. Terutama dari lokasi, dari pemilihan ide, cerita, sampai dengan menentukan para pemain-pemainnya. Dan inilah tantangannya. Dari pengalaman utama saya ini merasa bahwa, wah ternyata genre ini juga tidak se tidak bisa dianggap gemeh gitu loh. Iblis dalam kandungan. Coba dari judulnya aja kalian tahu kan. Iblis dalam kandungan. Konten film kita nih apa? Saya ini sebetulnya mandul. Saya juga nggak tahu bagaimana Atika bisa hamil. Ide awalnya sendiri sebenarnya saya merasa bahwa, wah ini kalau kita berbicara tentang ada sebagai seorang ibu hamil, kayaknya sebuah film ide yang cukup menarik dan hal baru di film Indonesia gitu loh. Apalagi kontennya. Uh, tentang sebuah uh, misteri uh, keluarga yang mengharap, uh, yang sudah menginginkan kehamilan ini udah lama gitu. Sampai dia bilang-bilangin untuk ngangkat anak. Ya biasa kalau di Indonesia itu kan ngangkat anak orang yang lama. Kalau dikatakan misalnya, wah kamu lama tidak memiliki anak gitu. Uh, dia harus punya pancingan gitu. Konfliknya di sini. Sebenarnya film ini sebenarnya kalau dikatakan film keluarga iya saya bilang jadi awalnya saya sebenarnya hanya ingin membuat film keluarga yang agamanya kental tapi juga membuat orang penasaran karena ada terong-terong uh, ya tadi makanya terongnya itu adalah iblis gitu iblis nah iblis di sini sebenarnya kita tidak mem tidak membuat karakter iblis yang memang ada bentuknya di film ini tapi terongnya yang lebih kita apin uh, gitu lebih kita tangkap jadi kalau bicara Iblis dalam kandungan, hantunya seperti apa? Apakah pocong? Apakah ini? Sebenarnya nggak ada di sini, tapi lebih kepada teror iblis itu akan ada di film ini dengan melewat perantara.